Pernahkah sahabat mendengar tentang cerita monyet-monyet di sebuah desa? Hmm, tapi janji ya, jangan dibawa-bawa ke politik ya cerita ini nanti kita dianggap sebagai perusak citra para pejabat karena seluruh keterampilan sulap yang para pejabat miliki tersebut kita buka sehingga mengganggu kantong mereka yang telah lama menjabat dan bermain sulap, menebalkan kantong mereka menjadi terganggu pertunjukan sulap mereka dalam beberapa tahun ini banyak membuat masyarakat yang menontonnya kagum, bahkan tergila-gila sehingga menganggap mereka sangat sakti mandraguna, turunan dewa tidak boleh diganggu dan maha Kembali kita lanjut cerita tentang monyet di sebuah desa Begini ringkas ceritanya Suatu masa di sebuah desa muncullah monyet-monyet mencari makan Mengambil sisa-sisa makanan dan sampah-sampah di desa tersebut Setiap hari monyet tersebut bertambah banyak dan beranak-pinak di sana Yang akhirnya kehadiran monyet tersebut sangat mengganggu penduduk desa tersebut Mulailah kekesalan penduduk tadi Mereka mengusir monyet-monyet tersebut Namun monyet tersebut kembali lagi dan kembali lagi Puncak kekesalan mereka ada orang paling kaya di desa tersebut namun sering pergi keluar desa karena sesungguhnya dia bukan asli keturunan warga desa tersebut. Dia berkata, Siapa saja yang bisa menangkap monyet-monyet yang banyak berkeliaran akan dibayar rp ribu rupiah. Penduduk pun bersukacita menangkapi monyet-monyet tersebut. Namun tetap banyak yang beredar dan orang kaya ini mengatakan sekali lagi, sekarang bagi yang bisa menangkap monyet-monyet tersebut saya akan beli rp ribu rupiah per ekor. Berduyun-duyun penduduk menangkapi monyet tersebut hingga makin sedikit dimana beberapa hari kemudian pengumuman orang kaya tadi keluar lagi. Sekarang harganya bagi mereka yang menangkap monyet-monyet tadi, harganya menjadi seratus ribu rupiah per ekor. Kemudian penduduk desa pun semakin berebutan sampai tinggal monyet-monyet yang sangat pintar yang bisa bersembunyi yang menjadi tersisa. Lalu orang kaya tadi buat pengumuman lagi. Kalau ada yang bisa menangkap saya akan beli 300 ribu rupiah. Dan orang-orang semakin banyak yang mencari namun sedikit yang berhasil. Lalu keluarlah informasi berikutnya bahwa sepulangnya dia dari keluar kota yang akan dia tinggali selama dua bulan. Yang katanya dia akan melakukan transaksi menjual monyet-monyet tersebut di harga Rp ribu rupiah ekor, bahkan ada yang sampai 1 juta rupiah per ekor, dia akan memborong semua monyet-monyet yang ada di desa ini, ketika si orang kaya itu pergi, pembantu-pembantu orang kaya tersebut mulai melakukan aksinya mereka main belakang mereka menjual monyet-monyet itu dengan harga 300 ribu per ekor Dan penduduk pun suka cita Hampir semua rumah ada satu dua ekor monyet yang mereka beli Karena tahu harganya nanti bisa jadi 500 ribu Bahkan satu juta per ekornya Rebutan mereka membeli melalui jalur belakang tersebut Waktu berlalu dan berlalu dan berlalu Orang kaya tadi tidak kembali lagi ke desa tersebut Penduduk pun kebingungan dengan monyet-monyet yang mereka pelihara Mau dijual siapa yang beli? Di awalnya mereka membuang monyet-monyet tersebut Kemudian mereka menjadikan monyet tersebut menjadi mata pencaharian Sekarang jadi modal usaha yang tidak kunjung ada pembelinya Oke sahabat, kita hentikan dulu ceritanya Apa hikmah yang sahabat peroleh dari cerita tersebut? Adakah hubungannya dengan apa yang kita lihat sehari-hari di dunia politik Dan perdagangan di kehidupan kita di Indonesia saat ini? Sahabat, selamat mengambil hikmah